apa kabar semuanya sahabat room A21 jumpa lagi kita di acara intip informasi dan tips membeli properti ya. kali ini kita kedatangan lagi tamu yang luar biasa itu adalah bro dey sehat bro? sehat sering kayaknya datang ya sini <laughs> hari ini kita akan bahas tentang tips membeli properti oke salam properti dulu Oh, ah, oh, iya, eh lagi. salah properti yeah. Salah properti, ya yes. okay. uh, Hari ini kita akan bahas tentang tips membeli properti Kapan sih baiknya buat membeli properti itu? Ya, yeah. kalau kita bercerai kapan itu biasanya kan kapan pertama kali orang membeli properti Iya uh -uh. yeah, kan? Nah, siapa sih yang akan membeli properti pertama kali itu biasanya kita sebut namanya First buyer, orang first buyer. pertama membeli properti Atau biasa juga orang menyebut first jobber hmm. Nah, ada kritik, ada orang, ada berapa orang yang selalu menganggap Para milenial ya yang masukin dunia kerja pertama sekali ini Lebih banyak melakukan uh, pengeluaran untuk lifestyle hmm. ya, Sehingga mereka jarang dikatakan tidak mau membeli rumah atau membeli properti Kalau menurut saya itu enggak sebetulnya betul Hmm. kalau saya jadi milenial sekarang ya baru kerja ya ngapain saya beli properti seneng-seneng ya dulu lah, dulu lah traveling dulu ya, kan, mahal, ngopi gitu loh <laughs> Iya gitu kan seneng nah, seneng -seneng nah dolar, setelah ya, dia kan? mungkin 2-3 tahun uh, traveling hmm. lifestyle eh, kemudian dia akan membeli properti. kebutuhan kedua adalah kendaraan transportasi, oh, transportasi. baru dia akan membeli properti kalau estimasi saya ya di umur 30-35 lah kalau saat ini uh, para first gitu ya. atau first buyer itu di umur-umur segitu jadi dia milenial memang tidak mungkin dia selesai sekolah langsung beli properti e. ya, kan nyaksa diri namanya e. properti kan? seperti apa nih yang mau dibeli? nah pertanyaannya menarik ya kan karena sekarang banyak keluhan properti itu mahal banget. Jelas nah, namanya properti dia beli, beli ya. outlet, gitu. Iya, jadi kalau menurut saya ya kalau properti mahal karena kita selalu berbicara beli rumah. Iya. Nah, sekarang kalau mau kejangkok ya belilah apartemen. Kenapa beli apartemen? Karena dia akan akan kita cari apartemen-apartemen yang dekat dengan tempatnya. Milenial bekerja jadi ini kita khusus untuk yang Milenial di pekerotaan kalau saya sarankan beli properti pertama itu belilah yang apartemen yang dekat dengan tempatnya bekerja gitu Jai. kenapa nggak beli rumah gitu? ya rumah kenapa? sudah nggak kejangkau kenapa? kalaupun dia misalkan ada kanda pandangan dia yang wah nggak bisa aku harus beli rumah Hmm. ninja bumi katanya gitu kan? Iya kan kadang-kadang ada anak muda yang udah berandai-andai mungkin begitu ya punya mimpi yang kayak janganlah beli apartemen nanti sayang, mending beli rumah sekalian. Jadi ya. kalau mau sekalian ya rumah lah bisa buat nanti menikah punya keluarga gitu loh daripada beli apartemen rugi gitu loh ya. karena identiknya kan beli apartemen takutnya rugi gitu ya. loh. Iya, nggak juga sih. Jadi yang <laughs> poin penting sebenarnya mau beli apartemen mau beli rumah itu yang penting faktor lokasi. Hmm. Satu, kedua transportasinya. Kecepatan uh, Milenial itu menjangkau ke kantor. Hmm. Jadi kalau kenapa tadi apartemen? Karena apartemen masih dapat dibeli oleh Milenial hmm. yang berada di perkotaan atau di pinggir-pinggir kota Jakarta. Tapi kalau dia beli rumah udah pasti kota di luar Jakarta itu pun masih jauh. Jadi kalau memang memaksakan ingin membeli uh, rumah, yaitu sarannya harus beli rumah yang di dekat akses tol ataupun akses LRT istilah kerennya itu tud Transportation Oriented Development jalur-jalur mm. yang dilalui Keras, uh, kereta iya. kereta cepat tapi Sini. kan zaman sekarang itu beli properti itu identiknya mahal Kayak mahal gitu yeah. kayaknya cuma orang-orang tertentu yang bisa beli properti betul sih say. saya memprediksi ya kalau tadi saya katakan 30-35 First buyer atau first itu hmm. beli properti, kalau saya melihat akan bergeser kita lima sepuluh tahun hmm. karena harga properti akan makin tinggi. Makin mahal. Jadi orang akan membeli rumah pertama itu mungkin di kisaran umur 40 puluh sampai empat hmm. lima. Ya kan? Yep. Benar nggak? Nah itu sebenarnya ada ada fintech finansial yeah. teknologi yang membaca kondisi ini. Hmm. Jadi orang walaupun masih tadi umur 35 atau 30 hmm. dia yes. bisa membeli properti dengan cara properti yang mau dibeli itu disewa terlebih dahulu. Oh, ada tren. Iya, iya. Baru ya? Baru. Baru. Karena kan kalau beli properti sekarang kenapa nggak bisa? Sekarang, karena kan karena... biasanya kan sewa-sewa, beli-beli gitu. Iya, karena kalau dia beli sekarang kenapa nggak bisa? DP-nya itu udah mahal banget, properti iya. kan udah mahal. Karena Jadi ya dia bisa lakukan sewa, hmm. sewanya kita kalah 3-5 tahun, uang sewa itu diperlakukan sebagai uang muka. Oh, uh, after itu, baru dia melakukan akad kredit, hmm. DP-nya dari uang sewa yang dibayar tadi, terus dilakukan jual beli, pembiayanya bisa lewat KPR. Hmm. Dan Jadi. itu akan menjadi tren kedepannya. Oh, keren ya, berarti... Ya stigma tentang membeli properti itu hanya untuk orang 35 dan sampai 40 ke atas sekarang umur 25 kalian nggak bisa beli properti yeah. ya jadi jangan takut sekarang kita akan merubah semua stigma itu dengan tren baru dengan membeli properti dengan dibanding, dibanding dengan, dengan sewa, dengan sewa ya, dan putusnya. ini sebenarnya kesempatan bagi financial company ataupun developer hmm. melakukan inovasi ya untuk menjual properti dengan diawali dengan sewa ada juga kan sekarang trennya kan pengembang kan uh, beli properti sekarang tapi ngangsurnya setahun lagi ngangsurnya dua iya. tahun lagi sekarang nah, kita tinggal tapi uh, rumahnya belum ready iya betul <laughs> <laughs> jadi sambil menikmati lifestyle dan selama mudanya kalian tetap senang senang liburan tapi nanti next kalian akan bisa beli rumah juga Buat kalian semua yang pengen tahu tentang informasi, harga, dan lokasi seputar properti, kalian bisa kunjungi website di www.rooma21.com atau subscribe channel Room A21. Salam properti. Salam properti. Yeah.